Assalamualaikum wabarakatuh kita bagi makanan dulu ya, kita yang ini bagian nanti dalam di yang dapat oh, Akhirnya rancak di pasar nih nah. Nah, ini hasil yang rancak penjualannya. Nah, Apakah nih bawang nyur nah apa seberataan Nah, itu lakiannya nah lagi berbalas sih Nah. Si. nah. ini bintangan apa juhirang ini, nah? wah wow, gini, he. wah ini lah. mana umannya? umannya mana? gimana? wuih, serem bener nah, ini akhirnya oh. lagi, nah Nah, ini penandu lorong Nah, ini ya, kalau lagi nih Nah, ini lagi Nah, ini lagi si mandi nih, nah Semuanya berantakan... mandi dia Haci Lancak di Pasar Pisang berjualan gorengnya Haci na, Lancak nah. bantuan bantu ini. Nah, rumahnya mulai kering sudah jarna kering sudah tapi menggenang lagi masih di dalam pembersihan nah ya oke okay. ini banyaknya udah mulai surut dan banyak warga udah kembali ke rumah uh, oke okay. nah warga udah masuk rumah yang membersihkan rumah agar enak tidurnya Yo, sama-sama cuy. udah, Pak ini neka. udah maghrib orang Tona. Jadi kita baginya agak gelap. Aku larutnya apa nih serbelarut sih boyanya? Alamnya banyak, nggak bang? Si bisa di sini makainya. Iya. Ada apa? Ada si Kong. Lanjut, bisa. let's go. Nih dalam bayunya masih di sini. Nah. Pernah malam udah? Oh. Jadi kita cek dulu. Ada. Oh, Ada Nah ini acilnya na, acil yang terkenal hari ini nah Ini acilnya. Nah. nah. nah. Ini kada kelihatan kekabutan dalam rumah karena sebalik bepadam pada pada pada pada Nah, acil mencari makalah nasi habis. Nah, Udah, hai, apa ada teh banyak kipre? bah iya, mau banyak kipre apa dari sini? bah bosan telawar sudah. nah ini nangaran nya banyak kipre sebenarnya nih ini bujur. kota Istanbul pasar pisang. Nah, ini nah, ini aci mai. Nah, mamanya Dumam. Nah, ibu kota Istanbul tuh. Nah, ini ibu-ibu, ibu negara nih. Pokoknya nih ibu, ibu negara nih ada pasti tampil dah. Nah. Nah, nih Kota Pamdu. Nah, warna bae itu nambah